Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Keluarga bahagia yang selalu komitmen untuk menyediakan waktu bagi keluarga, membangun sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya keluarga, yaitu Family Quality Time, dengan mengususkan waktu untuk libur keluarga. Kali ini adalah cerita waktu kami sekeluarga saya, istri, dan anak Bungsu. Jadi, sebenarnya bukan sekeluarga. Yang dua waktu itu sedang sekolah di Singapura. Dan yang Bungsu sedang mencari sekolah. Nah, untuk itulah kami pergi ke Eropa. Kami sebenarnya pergi ke beberapa negara. Belanda, Jerman, Swiss, dan kami ke Inggris, ke kota London waktu saya sama istri dan anak bungsu ini ke Eropa sebenarnya dalam rangka mencari sekolah buat anak saya yang kuat dalam bidang art dia melukis bagus banget seperti lukisan di belakang saya ini ini lukisan saya itu laguan baju ya yang panjang 3 in 1 lalu ada lukisan burung merah masih banyak lukisan lain di seluruh rumah saya ini karena saya punya hobi melukis dan selama pandemi ini, saya melukis, melukis, melukis, melukis, melukis begitu ya, dijual Anak saya nomor tiga juga punya hobi melukis Maka waktu itu, sekolah yang dicari adalah sekolah yang bidang art Dan waktu itu, dia tertariknya art dalam bidang fashion Maka pilihannya adalah sekolah yang ada di Milan, Itali ya, Sekolah yang ada di London, dan juga Australia, Melbourne, dan di New York Ini empat. keempat kota di dunia yang ada sekolah fashion yang bagus. Karena anak saya sendiri waktu di Jakarta dia mengambil sekolah fashion di Lasal. Maka untuk melanjutkan S1-nya itulah pilihannya. Saya tidak mau memaksakan kehendak kepada anak. Ya, misalnya kamu di Melbourne aja dekat gitu kan daripada jauh-jauh ke London tapi saya bilang sama anak papa ini kan juga seorang penceramah doakan aja nanti papa dapet undangan dari negara-negara ini. Ya Australia Melbourne, Eropa, paling enggak lalu Amerika, supaya kita bisa melihat empat negara yang akan menjadi alternatif sekolahmu nanti. Di mana kita kunjungi, kita lihat negaranya, kita lihat suasananya nanti kamu yang mengambil keputusan jadi saya sebagai orang tua kita bertindak sebagai mentor atau coach tidak memaksakan kehendak sehingga cerita saya sampai di London kan dengan anak yang emang artnya kuat ini menurut saya London kota yang cocok sekali untuk belajar seni karena kotanya aja seni gedung-gedungnya seni banyak museum seni istananya ya kerajaannya semuanya sangat mendukung atmosfernya untuk belajar seni karena emang negara seni kota yang seni saya bilang sama anak saya Nah, kamu nggak salah dah kamu sekolah di London saja ya papa setuju papa dukung anak saya ini unik dari hasil assessment mengenai otaknya dari pendekatan biometrik sidik jari maka dia otaknya salah satu ya hasil assessment itu banyak sekali sampai 28 halaman ini salah satu saja otaknya cara mengambil keputusan pola mengambil keputusan itu kontra kontra itu jadi pengen yang berbeda kakaknya semuanya belajar di Singapura kuliahnya dia nggak mau dia mau beda sendiri kalau misalnya anak seperti ini biasanya biasanya pergi bareng-bareng pakai seragam dia pasti nggak mau deh <laughs> mau dia seragam karena tipe kontra maunya berbeda saya sebenarnya gak mau dia itu di London itu Pak? satu konsernya berapa mahal sekali tapi kalau saya bilang kamu jangan di sini ya mahal nanti kan dia kan bilang papa nggak sanggup bayari aku papa usaha sukses kalau nggak untuk anak buat apa dia bisa-bisa jawaban yang seperti menantang melawan seperti itu Kamu sekolah di sini deh London ini kotanya bagus sekali London ini kotanya penuh dengan seni Wah London ini menakjubkan Kita pergi dan kita nggak bosen bosan Nanti kamu sekolah sini nggak bosan gitu ya Nah dia justru berpikir yang sebaliknya Tapi satu ponseling berapa? 18 ribu? Aduh, mahal banget kita minum aja dua dolar udah kayak tiga puluh enam ribu lima maksudnya ya kalau Amerika kan waktu itu satu dolar itu kira-kira dua -kira belas ribu berangkat Australia sepuluh ribu. Saya tidak menasihati seperti itu ya walaupun pengen tapi jangan karena anak saya tipe otak kontra dalam hal pola mengambil keputusan. Jadi untuk anak yang tipe kontra ini gak boleh dipaksa Cara parentingnya, gaya pengasuhannya adalah memberikan dia alternatif-alternatif Bahkan kalau perlu alternatif pertamanya itu yang kita gak kehendaki Tapi kita belum putuskan gitu ya, hanya memberikan saran Dan biarkan dia berpikir dengan cara yang lain yang terbalik Anak-anak dengan atau manusia dengan tipe kontra ya itu bisa seperti pemberontak Karena maunya berbeda, maunya pendapatnya berbeda tapi kalau ditangani dengan baik, orang-orang seperti ini bisa menjadi pemecah masalah ketika orang lain nggak bisa memecahkan masalah. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini cenderung akan out of the box thinking, berpikir di luar kerangka pada umumnya. Karena memang otaknya, polanya adalah berpikir terbalik, pendekatannya terbalik, berbeda dengan yang lain. Makanya orang seperti ini kalau hatinya baik, dia menjadi problem solver. Kalau hatinya nggak baik, jadi problem maker. Lah kita punya anak atau punya pasangan itu problem maker atau problem solver tergantung kita bagaimana memberikan input ke dalam dirinya dan bagaimana mendekatinya singkat cerita ketika saya berkata begitu malah anak saya berpikir ah dia nggak mau ke London itulah kenapa sebenarnya kami melanjutkan perjalanan kami yaitu ke New York karena memang rangkaiannya adalah mengajarkan anak mengambil keputusan ketika anak tipenya kontrak bukan karena saya kaya raya bisa ngajak anak keliling ke Melbourne ke London dan ke New York tapi ajaib, waktu kami pengen ke kota itu saya bisa diundang selama di kota-kota itu sama juga waktu kami di New York waduh, saya bilang sama anak saya, kamu sekolah di sini deh, deh, deh, deh. karena waktu itu kami mengunjungi sekolah fashion, sebuah sekolah fashion di kota New York dan pas kami di sana sedang ada pameran di mana merek-merek branded terkenal di dunia Pameran di sekolah itu, dan sekolah itu juga memamerkan karya-karyanya, dimana mahasiswanya itu magang atau mengerjakan tugas dari merek-merek terkenal di dunia ini. Jadi saya bilang sama anak kamu, karena sekolah di New York di sekolah ini cocok banget, karena ini sekolah yang link dengan industri dan dia out of the box thinking. <laughs> Papa, kita sudah beberapa hari di New York. Kenapa ya tiap malam kita dengar sirene, dengar suara police. Ini kayak kotanya gak aman. Kamu tuh di mana aja aman. Kamu disertai malaikat Tuhan. Wah, nasihatnya mantap gitu Tapi dia tetap berkata ah gak, aku gak suka di sini. <laughs> Singkat cerita Akhirnya dia pilih Melbourne dan itu sebenarnya yang saya inginkan. Saya nggak langsung begitu karena ini anak tipenya tipe unik. Kembali ke London lagi ya. Jadi akhirnya waktu ke London anak sudah dengan cepat Ya, malah mengambil keputusan karena Rupanya dia juga mempertimbangkan orang tuanya Dia yang nggak mau membebani kami orang tua Dengan beban biaya yang mahal Karena kurs Pound Sterling yang 17-18 ribu Kalau dikurs dengan Indonesia Maka akhirnya kami ke London melanjutkan apa? Melanjutkan jalan-jalan Jalan-jalan <guluh> keluarga jarak ya kan? Kami liburan jadinya 3-4 hari di sana ya Untuk menikmati hidup ini Kami memang tidak pernah tunggal. Tunggal itu dalam arti pergi hanya jalan-jalan atau pergi hanya kerja. Kadang kami pergi dalam rangka kerja, dalam rangka seminar yang saya harus jalankan, yaitu seminar keluarga. Saya keliling dunia untuk seminar keluarga. Untuk komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri. Jadi bahasa Inggris saya juga bagus, tapi di luar negeri ini, dimanapun di dunia ini, ada komunitas diaspora perantauan orang Indonesia di luar negeri dan saya mengajar keluarga di komunitas komunitas ini Pak Eropa, Amerika, Australia, kota demi kota maka kami ya mengagendakan setiap perjalanan itu, seminar keluarga bisa nginep di rumah panitianya sebagai pembicara dapat V lagi ya lalu kombinasi dengan jalan-jalan waktu -jalan. seminar kita merasa berarti karena berguna bagi orang lain, tapi kita juga menikmati membangun bonding bersama dengan keluarga, nah kembali ke anak dan parenting, kalau kita orang tua yang tidak memaksakan kehendak kepada anak tapi memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan bertanggung jawab dengan keputusannya, Karena kalau kita yang memutuskan, kamu kuliah di sana, nanti dia akhirnya merasa mau ah mau berhenti kuliah mau pindah jurusan, mau pindah sekolahan repap lagi kita ya kan tapi kalau anak yang mengambil keputusan maka dia bertanggung jawab terhadap keputusan dan itu juga sekaligus yang melatih sebuah kedewasaan, karena seseorang dewasa kalau berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusannya, jadi orang tua tidak memaksakan ganda tapi mengajari anak untuk dewasa berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan itu inti dari inspirasi keluarga hari ini sampai jumpa pada episode selanjutnya salam bahagia luar biasa